Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi Pemirsa Kali ini saya akan memberikan Informasi terbaru, terupdate Dan terpercaya untuk Anda tentunya DMTS 7 ss News Sebanyak tiga orang peserta didik Madrasah Saloyah Negeri 7 Sungai Selatan Berhasil membawa pulang tropi juara 3 Pada ajang festival hari bahasa Ibu Internasional tahun 2023 Yang digelar Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan riset dan teknologi di Aula Balai Bahasa Banjarbaru. Bagaimana liputannya? Kita ikuti info selanjutnya. Sebanyak tiga orang peserta didik Madrasah Sanaweh Negeri 7 Lusungai Sungai Selatan berhasil membawa pulang trofi juara tiga, piagam penghargaan dan sejumlah hadiah uang pada lomba Matihin dan lomba Bakisa dalam bahasa Banjar tingkat SMP MTs Kalimantan Selatan pada ajang Festival Hari Bahasa Ibu Internasional tahun 2023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 Peserta didik MTS 7 tujuh sungai selatan tersebut, Muhammad Padli kelasemen A sebagai juara tiga pada Lomba Madihin tingkat SMP MTS Kalimantan Selatan. Sementara Said Ahmad kelasemen C juga peserta Lomba Madihin. Olyonar Ajijak kelasemen A peserta Lomba Batisa dalam bahasa banjar tingkat SMP MTS Kalimantan Selatan pada ajang festival Hari Bahasa Ibu Internasional tahun 2023. Harus berlapang dada atas keunggulan peserta lainnya. Penyerahan Terapi Ajang Festival Hari Bahasa Ibun Internasional tahun 2023 langsung diserahkan oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan Kementerian Kependidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Armiyati Rasid, MAG, MPD yang disaksikan para dewan juri dan sejumlah sastrawan Kalimantan Selatan. Kepala NTSN 70 Sungai Selatan, yang SAG MPD ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya sangat senang sekali sembari milis dan mengapresiasi prestasi peserta didiknya yang telah mengharumkan nama kabupaten khususnya NTSN 70 Sungai Selatan. Sementara Muhammad terlihat konsumen APRAI, biara tiga nomor medikin dengan SMP NTSN. Selatan saat dimintai Keterangan mengaku sangat tidak menyangka Dirinya bisa mengharumkan nama kabupaten Khususnya MTSN Tidung Sungai Selatan Di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Sebenarnya saya tidak menyangka Dapat juara 3 lomba madihin Tingkat SMP atau MTSN Sekalsel Karena waktu latihan dapat persiapan Untuk lomba yang sangat singkat Cuma 3 hari Tapi berkat dukungan doa dari orang tua Dan semua Dewan Guru akhirnya saya bisa menang Bisa berprestasi Alhamdulillah